Berikut adalah sesi tanah jawab yang akan dipandu oleh Mbak Rani Hapsari. Karena mengingat waktu, waktunya 20 menit. Mbak Rani, silakan dipandu. Ya, baik. Terima kasih, Bang Jona. Baik, kawan-kawan sekalian, Bapak-Ibu sekalian, kita punya waktu yang sangat terbatas ya, 20 menit. Dan saya yakin pasti kawan-kawan, Bapak-Ibu juga punya gagasan, punya ide, ataupun bahkan mungkin pertanyaan ya dalam rangka untuk mempertajam program kerja yang tadi disampaikan oleh Mas Joni Yulianto, di mana kawan-kawan Dewan Pendiri dan Pengurus telah menyusun setidaknya program kerja untuk satu tahun ke depan. Baik, kita akan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan, kepada Bapak Ibu, jika ingin ya, saya, ada kawan. pertanyaan, ataupun gagasan kami silahkan untuk yang pertama tiga pertanyaan terlebih dahulu Masri. bisa raise hand atau tadi yang sudah bersuara Basri atas nama siapa Basri Andang siapa tadi Pak Basri Oke okay, Pak Basri baik satu Pak Basri ya ya silakan ya. uh, Pak Basri ya terima kasih atas kesempatannya saya, saya langsung saja eh, saya menyampaikan bahwa eh, saat ini sebenarnya kami lagi eh, ada program dari perkumpulan walas ya dengan eh, Madani Yusaid Madani eh, salah satu isu yang kami dorong di lo, di lokasinya di Kabupaten Lu Utara yaitu transparansi dana desa pro inklusi Nah kemungkinan, eh apa bukan kemungkinan, rencananya kami akan mencoba nanti mem, bagaimana membangun eh, indikator desa inklusi, eh, eh, tetapi melal, kita melalui pintu masuknya itu melalui transparansi dana desa bagaimana dana desa, eh, paling tidak di, di, ada berapa desa di Ruang utara itu bisa melalui, apa, mungkin bisa disinergikan dengan kerja-kerja formasi dengan uh, program uh, kami. Yeah. Kemudian, kedua, uh, kami uh, lagi membangun komunikasi dengan jaringan Pem kerja pemetaan partisipatif JKPP. Uh, itu bagaimana membangun perspektif ke ruangan uh, di, apa, di eh, disable eh, terhadap eh, ruang ke ruangan eh, spasial maksudnya eh, bagaimana selama ini eh, melihat pemenuhan hak-hak eh, disable terhadap eh, aksesnya terhadap ruang eh, itu mungkin eh, nanti perkembangannya kami akan eh, sampaikan ke apa teman-teman dan apa terutama ke pengurus formasi bagaimana mensinergikan kerja-kerja ya. Ini, ya, makasih makasih Pak Basri uh, Saya ingin meminta dua lagi uh, kawan jika ada yang ingin uh, Menyampaikan pertanyaan sebelum nanti akan dijawab oleh uh, pengurus silakan. apakah ada yang uh, ingin bertanya Bisa menyampaikan langsung Ya baik kita sambil menunggu uh, Silahkan kami, silahkan untuk uh, bis, uh, pertanyaan bisa langsung direspon. Barangkali ini ditujukan kepada uh, divisi untuk uh, pemantauan, pengembangan, dan penguatan kapasitas. ya Di sini ada Mas Ishak Salim. Mbak Ipung dan Cah Hari Kurniawan untuk pertanyaan pertama. Jadi bagaimana untuk membangun indikator desa inklusif ya melalui transparansi dana desa. Lalu pertanyaan yang kedua barangkali nanti bisa dijawab juga oleh divisi komunikasi strategis dan pengembangan jaringan. Di sini ada Bang Jona Amanda Manik dan ada Pak Maman kaitannya dengan Bagaimana membangun komunikasi dan jejaring ini? kaitannya untuk membangun keruangan spasial bagi difabel. Silakan kepada Mas Ishak Salim atau Mbak Ipung atau Cak Wawah. Silakan. Baik, nanti ditambahkan ya Mas Isak Salim ya. Karena kayaknya Mas Isak juga sudah hadir di sini. Saya akan menjawab. Uh, apakah bisa kemudian uh, membuat indikator desa inklusi dari, dari materi pemantauan yang sudah kita, uh, apa namanya, serta sudah kita buat bersama-sama dengan jaringan DPO. Sangat bisa sekali karena di dalam uh, modul pemantauan yang sudah kita launching di uh, bulan Maret kemarin itu sudah terdapat tentang uh, bagaimana kemudian uh, Desa itu bisa menjadi desa, desa inklusi dengan melihat indikator uh, proses indikator uh, dan apa dan indikator hasil yang yang ada di, di uh, pemantauan. ya. Jadi uh, kita juga bisa berdiskusi kalau memang tujuannya teman-teman ke arah sana, kita kapan diskusi, kita, kita juga punya indikator-indikator desa inklusi yang sudah digagas oleh kawan-kawan di sikap dan juga di perdik dan juga di beberapa Komunitas sehingga kita bisa melihat uh, apakah kemudian teman-teman uh, ketika mengerjakan desa inklusi ini sudah sesuai dengan indikator-indikator uh, yang uh, apa yang ada di uh, pemantauan maupun juga indikator-indikator uh, ini -indikator indik desa inklusi yaitu sembilan indikator yang sudah disusun secara bersama itu terkait desa inklusi. Itu uh, Mbak Ipung dan Mas Ishak, monggo silakan ditambahkan. Ya silakan Deng Ishak atau Mbak Ibu. Terima kasih Mbak Rani, Cak Wawa. Uh, saya rasa justru dengan adanya indikator pemantauan HAM disabilitas ini akan bisa melihat bagaimana pemajuan HAM di daerah setempat termasuk di desa dan eh, saya rasa dalam penyusunan eh, indikator ini kan ada tiga aspek ya dari aspek eh, prosesnya dari aspek kebijakannya kemudian dari aspek eh, kondisi di lapangannya seperti itu nah ini ini tentunya akan akan bisa memetakan sebenarnya eh, pencapaian dari desa inklusi yang dibangun itu seperti apa kemajuan HAM disabilitasnya Bagaimana dari indikator struktural dari indikator struktural itu terkait dengan kebijakan dari indikator prosesnya kemudian dari fakta lapangan yang kita himpun dari data-data yang ada dan ini sangat menarik sekali karena indikator indikator tentang ham disabilitas yang kita buat ini eh, kami mencoba untuk bisa diterapkan di berbagai lini termasuk lini eh, terkecil di desa begitu Itu, Pak terima kasih banyak atas pertanyaannya dan sambutannya terkait dengan DRI. Makasih, terima kasih Mbak Rani Terima Mbak Ipung. Denk Ishak kami silakan yes, yes. Yes. Uh, Suaranya sangat kecil deng sudah, kalau gini? Ya, lebih jelas. Okay. Halo. halo. Ya, halo. Barangkali video bisa dimatikan, eh, sepertinya sinyalnya tidak ini ya. Ya, silakan, Neng. Okay. Ya. Ya. ya. Nah, kalau... Kalau lu, ini kan berarti di selatan ya, saya pikir... Uh, itu koordinasinya bisa gampang nanti dengan Bang Basri Andang. Dan saya, dalam konteks pemenuhan hak difabel ini, memang pilihannya ada beberapa metode. Ya, kalau melalui tanah desa, misalnya, ya kembalinya tetap ke apakah akan memilih pola pengorganisasian. Advokasi atau community development, uh. atau kalau -dev. nah, kalau demokrasi, nah, kalau eh, perkumpulan nah, ingin melakukan nah, eh, kalau Membangun indikator desa inklusi melalui kalau pengorganisasian nah, metode pengorganisasian, maka, maka sangat memungkinkan kita menggunakan... Eh, disability rights indikator sih sebagai panduan untuk menilai satu demi satu hal-hal yang ingin kita organisir misalnya yang pertama itu adalah terkait kebijakan indikator struktur berarti atau terkait implementasi atau program misalnya dana desa berarti itu indikator proses Nah, kemudian eh, apa, memastikan apakah dana desa ini digunakan untuk eh, kepentingan difabel. Dalam hal pemenuhan hak difabel, maka kita bisa menggunakan indikator hasil. Jadi, menurut saya, eh, kalau perkumpulan wanita mengatakan ada pernyataan itu, itu bagian dari hak pengorganisasian untuk memastikan pemenuhan hak difabel bisa dilakukan ini ini bagus sekali informasi dan dan perkumpulan warga sea untuk bekerja sama eh, termasuk bekerja sama dengan desa pemerintah desa dan juga organisasi disabilitas yang ada di sana yang, ya, ya, yang mungkin memang ada tapi belum, belum begitu kuat nah, itu organisasi disabilitas yang ada di lulu juga, juga bisa di utara ya tapi juga bisa diorganisir uh, untuk lebih memiliki kapasitas mungkin itu aja singkatnya selanjutnya kurang kali perlu ketemu di Luhu. Ya baik terima kasih Dayang Ishak uh, Cak Wawa dan Mbak Jokong yang telah merespon pertanyaan yang kedua uh, saya minta Pak Maman dan Bang Jona untuk bisa merespon jadi Pak Basri dan kawan-kawan di luwuk utara ini saat ini sedang membangun komunikasi dengan jaringan kerja kaitannya dengan keruangan spasial. Nah bagaimana ini apa, potensinya untuk nantinya bisa diperkuat jaringan ini? Silakan Bang Jona dan Pak Maman. Pak Maman duluan. Silakan Pak Maman. Oke siap bisa di ulangi tadi pertanyaannya gimana ya Pak Basri di luput uh -huh. Utara saat ini sedang membangun komunikasi jaringan kerja kaitannya dengan isu keruangan spasial untuk disabilitas uh -huh. nah kira-kira apakah jaringan ini nantinya juga berpotensi untuk bisa kita jaring bisa kita perkuat melalui formasi ini ataupun kerja-kerja untuk pemantauan pemenuhan hak difabel Silakan Pak ya yang ini dulu saya ingin uh... Kalau jawab secara umum bisa, ini justru tujuannya kan tadi disampaikan di oleh Pak Ketua Umum dia, Mas Joni tadi di, disampaikan ini kan justru untuk memperkuat kerja teman-teman. Nah konteks uh, spesifiknya uh, ruang lingkup ruang spasial yang di yang dimaksudkan itu seperti apa? Kalau ingin karena uh, jawabannya uh, menuju ke sana, tapi kalau memperkuat Ruang-ruang komunikasi diskusi jadi begini: ketika kita berkomunikasi, ketika kita melakukan advokasi, lobi itu kan eh, kita juga dalam harus punya bekal. Sebetulnya, eh, apa yang kita harapkan? Karena pertanyaan ini sering muncul ya, ketika kita melakukan atau membuka ruang-ruang dialog diskusi gitu. Eh, Sebenarnya, apa maumu gitu? Nah, jawaban ketika pertanyaan apa maumu itu tidak selalu siap itu, nah sehingga eh, buku ini atau panduan ini itu bisa membekali teman-teman untuk menyesuaikan eh, konteks-konteks lokal itu dengan eh, ini konteks global maupun nasional ya karena di hari kita ini kan eh, sudah diadaptasikan dengan eh, tiga dokumen global atau kesempatan global nasional, nah harapannya memang ini juga bisa mendorong me memperkuat advokasi teman-teman di tingkat lokal termasuk membuang ruang apa ya membuka ruang-ruang khusus ruang-ruang spasial begitu Mbak Rani Bang Jona bisa ini mungkin punya perspektif yang ya. memperkuat itu ya silakan Bang Jona ya terima kasih tentu kembali kepada hakikinya formasi di, di, di upayakan untuk uh, ada yaitu tadi memperkuat ya tadi ada 110 ya berarti ada 110 teman baru otomatis Pak Basri bisa apa eh uh, melihat itu sebagai suatu potensi ketika uh, membuat uh, jaringan kerja membuat jaringan komunikasi dan seterusnya itu yang pertama, terus yang kedua, tentu semua yang ada di ruangan ini itu juga berjejaring di luar sana, gitu kan? Nah, ketika Pak Basri apa e, me, me, mendeliver atau menyampaikan kebutuhannya dalam konteks membangun jaringan e, spasial tadi, tentu pada waktunya teman-teman tadi kan berkomitmen untuk kita sama-sama saling membantu saling memberikan informasi tentu eh, dengan satu tujuan bahwa upaya-upaya eh, membuat suatu ekosistemnya inklusif inklusif disabilitas itu eh, agar segera terwujud saya pikir itu iya yeah. baik Ya baik terima kasih eh, Pak Maman dan Bang Jona, eh, Pak Basri eh, barangkali nanti kita bisa tindak lanjuti ya dengan diskusi yang lebih mendetil karena kaitannya dengan isu keruangan eh, terutama keruangan perkotaan ya kalau tidak tidak salah tadi ya itu nanti akan menjadi eh, apa isu tambahan yang tentu nanti akan menjadi apa bagian penting untuk eh, memperkuat pemenuhan hak-hak eh, disabilitas di Indonesia. Baik, selanjutnya ah, sudah marai. ada dua kawan di sini yang uh, raise hand ingin bertanya. Ya, ya silakan Pak Maman, mongas silakan Pak. Iya, <tuh> uh, tadi tentang apa ya? Uh, saya pikir uh, menguatkan uh, kalimat Bang Jona terakhir tadi ya, bahwa kita di sini ini kan uh, ada yang mewakili individu, ada yang mewakili lembaga atau organisasi. Tetapi individu pun kan. Uh, juga bagian dari, ya, yang saya dengarkan dari awal tadi, juga bagian dari jaringan sebetulnya. Artinya Tidak. nanti, uh, sebagaimana tujuan dari uh, formasi disabilitas ini kan memperkuat jaringan, memperkaya jaringan, dan kemudian juga indikator-indikator uh, yang seharusnya terwujud dalam laporan-laporan uh, pemerintah, itu kita bisa memberikan kontribusi gitu dengan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang spasial yang eh, entah itu kota dan desa, karena kan indikator kota inklusi sudah cukup lama, indikator desa inklusi juga cukup eh, lama, sudah bergulir, tetapi kita berkonsolidasi dengan saling berjejaring, supaya tadi peta Indonesia kalau di apa di Komnas kan ada catahu, catatan tahunan. Nah, untuk eh, teman-teman di Fabel, ini apa catatannya? Eh, nah, kira-kira Uh, arahnya kita harapannya lah ke sana. Begitu Mbak Rani Ya baik, terima kasih Pak Maman dan Bang Juna Baik, sudah ada Pak Ambrosius dan dan Mas Angga Yanuar uh, kami silakan untuk bisa menyampaikan langsung cukup satu pertanyaan saja ya uh, setiap uh, orang karena masih ada juga kawan-kawan uh, lain yang ingin bertanya Silakan, Pak Ambro. Tumai, ya. Salam hormat untuk dewan pendiri, kemudian dewan pengurus, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Dan juga yang kedua, happy birthday untuk Pak Joni Yulianto yang hari ini merayakan ulang tahunnya sehat sukses dan bahagia selalu. Terkait dengan penjelasan tadi, itu saya coba mengaitkan dengan perjuangan dari apa formasi disabilitas ini. Itu di PP nomor 70 tahun 2020 itu keterlibatannya itu sudah sangat masif untuk para para pejuang inklusi apalagi di SDGs itu 2030 harus sudah inklusi. Sementara luar biasa sambutan dari pemerintah mulai dengan apa namanya penerbitan buku pedoman pemantauan kemudian tambah lagi dengan itu pengakuan bahwa formasi disabilitas ini juga sudah diakui, maka ini kaitannya ke daerah. Memang selama ini kan di daerah kan agak susah susah gampang tetapi ketika kita bersuara tentang hak-hak disabilitas memang kuncinya utama adalah bagaimana ada stimulus, ada, ada apa namanya penguatan secara status ketika kita mulai turun seperti tadi Pak Maman bilang, maumu apa? Lalu kamu dari mana? Nah, seperti itu. Itu yang dengan adanya formasi disabilitas ini, saya yakin pasti bahwa ada semacam penguatan dari dari apa namanya pengurus pusat untuk memberikan penguatan kepada teman-teman kita yang ada di daerah. Apalagi kami di NTT ini, pantauan saya tadi hanya empat orang. Itu dari Kupang itu satu orang, Perti namanya, kemudian dari Maumere kami tiga orang itu dengan 21 kabupaten itu berarti bagaimana model pemantauannya itu itu kita juga butuh penguatan dari lembaga supaya ketika kita tampil tidak ada tidak ada omong banyak seperti itu terima kasih ya, ya baik Pak Ambro, terima kasih e, sebelum direspon e, Mas Angga silahkan bisa menyampaikan Mas baik Mbak Ayu terima kasih waktunya Kawan-kawan, uh, um, karena sudah dikukuhkan, saya mau mengucapkan selamat pada kawan-kawan semua. Cuman, saya tunggu-tunggu untuk pengambilan sumpah, kayaknya enggak ada ya. Saya sudah siapkan jas dan peci. Uh, beberapa waktu ke depan, kami dari tim H2R itu akan mengadakan satu kegiatan perjalanan antar kota. Begitu, H2R itu adalah Hurah Hureh Rio. Nah di mana salah satu uh, tujuan kami itu adalah menyusun satu buah catatan-catatan kecil-kecil yang saya rasa ini sangat sinkron dengan apa yang disampaikan paman Joni tadi dalam divisi pengembangan pemantauan dan penguatan kapasitas. Nah kalau boleh kami meminta izin itu izinkan kami menjadi satu buah rentetan tembakan-tembakan kecil sebelum nanti bom dijatuhkan karena di beberapa kota juga pasti ada DPO-DPO yang mungkin karena kendala satu dan lain hal itu tidak bisa bergabung dengan uh, kita uh, dalam forum ini. Kemudian yang kedua, untuk uh, sinkronisasi tentang catatan tahunan yang akan disusun, kalau misalnya sudah ada guideline atau garis-garis besarnya, sekaligus dalam kesempatan kali ini kami meminta uh, arahan supaya nantinya itu langsung Nempel-nempel begitu dengan catatan tahunan yang akan dikembangkan. Terima kasih waktunya, baik. Terima kasih uh, dua dulu ya. Uh, saya persilahkan untuk uh, bisa merespon uh, pertanyaan dari Pak Ambrosius dan yang uh, mengharapkan bahwa formasi bisa memberikan penguatan, terutama kepada anggota yang berada di wilayah NTT ataupun Indonesia Timur lainnya, ya yang barangkali akses informasi itu masih uh, terbatas monggo silahkan kepada uh, divisi pemantauan pengembangan dan penguatan kapasitas uh, Mas Isak Salim, Mbak Ipung, dan Ca Wawa silahkan dapat di uh, respon ya ini saya duluan atau Mas Isak atau Mbak Ipung silahkan Ca Wawa lebih dulu tidak apa-apa Ya eh, ini kayaknya banyak pertanyaan ke Divisi Pemantauan ya karena ini eh, apa, ya, core, core groupnya ya di eh, formasi ini jadi eh, kalau bisa saja nanti kita akan melakukan eh, penguatan kapasitas bagi teman-teman di PO di sana karena kita sudah ada jejaring dan di NTT ada empat orang nanti mungkin kawan-kawan anggota yang ada di NTT bisa bisa kemudian eh, apa namanya memberikan eh, data DPU, DPU mana yang bisa dilibatkan untuk pemantauan sehingga eh, selain empat orang yang tadinya adalah anggota eh, apa namanya formasi disabilitas nanti empat orang ini juga kita berikan kewenangan untuk membentuk tim pemantauan yang akan kita eh, berikan eh, apa ya semacam bimbingan teknis lah dan peningkatan kapasitas bagi tim pemantau yang ada di daerah jadi gitu jadi dan kebetulan dari teman-teman tim pemantauan sendiri kita akan uji coba toolsnya ini di dua wilayah yaitu di wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat. Kalau usulan dari apa namanya tim pemantauan sendiri di Jogja dan Makassar, tapi nanti bisa jadi kita akan bergeser di NTT untuk, hmm. apa namanya untuk melakukan pemantauan tergantung nanti bagaimana kesepakatannya. Jadi eh, monggo kalau memang apa namanya ya, teman-teman NTT siap untuk dilakukan uji coba pemantauan ya kami akan akan turun dan akan membentuk tim pemantauan di sana. Nah kedua untuk eh, apa namanya eh, usulannya Den Bagus Narso eh, Angga Januar, eh, saya sangat tertarik gitu karena eh, right for inclusion ini kan eh, akan berada di beberapa wilayah titik di Indonesia. Jadi Uh, uh, kita bisa untuk berkolaborasi di sana Apalagi Mas Denbagus, Ngarso, Angga sudah jadi anggota Jadi uh, kita mungkin kayaknya sih uh, akan banyak diskusi terkait hal itu Karena kemarin sempat ada pembahasan bahwa uh, Mas Angga sendiri mau mau membawa isu pemantauan ini ke daerah-daerah Jadi kita akan berdiskusi lebih lanjut Mas untuk itu Dan kami sangat-sangat terbantu sekali Ketika Mas Angga nanti melakukan kegiatan Red uh, for Inclusion ini untuk uh, me Membumikan lagi uh, pemantauan yang yang sudah kita apa, uh, buat uh, Terus pemantauan yang sudah kita buat Itu sih Mbak Rani, ada tambahan ya. dari Mbak Isa dan Mbak Ipung? Ya, makasih Kak Wawak. Mbak Ipung ataupun uh, Dayang Ishak Sebelum nanti ke Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran ya, dan Mbak Lia Marpaung, karena tadi uh, Mas Angga juga menyatakan bahwa kalau sudah ada panduan kaitannya dengan uh, penulisan catatan tahunan, itu nanti uh, apa kawan-kawan dari uh, ya Mas Angga dan lain-lain juga nantinya bisa berkontribusi ya. Silakan uh, Mbak Ipung ataupun uh, Dayang Isak. Pangeran. Silakan, Deng eh, Tadi saya terlempar jadi tidak dengar pertanyaan atau responnya ya. nah, yang jelas kalau dengan mereka itu saya mau ikut <laughs> red right for inclusion kan ya ya, ya betul red right for inclusion betul dan satu lagi ini kawan-kawan hmm. dari Indonesia Timur ada uh, yang Ishak hey, ya. mau diponcengin itu sama Anda <laughs> ya Ya kawan-kawan dari Indonesia Timur ini uh, Deng Ishak barangkali yang dekat ya dengan Sulawesi ini butuh penguatan kapasitas juga Deng uh, apalagi Uh, barangkali wilayah Papua misalnya ya di dalam kesempatan hari ini ini belum ada yang bergabung nah ini uh, bagaimana nanti strateginya formasi untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah yang secara strategis uh, mungkin tidak apa sangat sulit dijangkau karena informasi terbatas begitu ya nah bagaimana strategi untuk penguatan kapasitasnya nanti saya kira yang paling pertama uh, perlu dibangun adalah koordinasi uh, pengurus formasi dengan organisasi-organisasi disabilitas daerah. Ada anggota formasi dari Papua itu lebih mudah lagi uh, untuk kita bisa berkoordinasi secara internal dan kemudian menjangkau kawan-kawan di daerah. Nah, uh, fungsi formasi tidak selalu harus langsung ke daerah melakukan asistensi atau penguatan tapi bisa melalui DPO yang sudah eksis di sana jadi apa koordinasi yang intensif dibangun untuk kemudian menyusun langkah-langkah apa yang paling strategis untuk segera dilakukan gitu ya Terima kasih, Dayang Ishak, Mbak Ipung. Ada tambahan? Ya, ya. Terima kasih, Mbak Rani. Uh, itu yang sempat kemarin kita diskusikan di kelompok divisi kami, ya, di, di divisi kami, bahwa kami, selain men merencanakan adanya training tentang menggunakan uh, tools di RI ini untuk, untuk pemantauan HAM, kami juga. Men mencoba menginisiasi uh, TOT Trainer of Training ya. Jadi uh, agar kawan-kawan yang uh, bisa bisa terjangkau oleh kami itu apa namanya uh, mendapatkan pendidikan tentang TOT. Kemudian nanti karena ini sifatnya Trainer of Training, jadi uh, nanti kawan-kawan ini bisa menjadi aktor juga untuk melakukan peningkatan kapasitas di wilayahnya, di daerah-daerah yang Uh, yang lebih dekat dengan komunitas kawan-kawan yang itu uh, mungkin jangkauan kami tidak sampai ke sana ini yang yang coba kami gagas untuk uh, kedepannya Mbak Rani terima kasih banyak ya. terima kasih uh, Mbak Ipung baik selanjutnya uh, kami persilakan Mbak Lia Marpaung barangkali bisa merespon kaitannya dengan kebutuhan dari kawan-kawan ini. Jadi kalau misalnya nanti ada catatan tahunan kaitannya dengan pemantauan pemenuhan hak disabilitas di Indonesia, nah bagaimana nanti kawan-kawan anggota formasi ini bisa berkontribusi terhadap catatan catatan nanti ya laporan yang akan dikeluarkan oleh formasi. Silakan Mbak Lia. Baik, terima kasih Mbak, Mbak Rani, juga tadi untuk teman yang bertanya. Jadi memang pada prinsipnya di formasi disabilitas ini kan ada banyak divisi yang sebenarnya pekerjaannya atau agenda kerjanya juga saling berkaitan satu dengan yang lain. Terkait tadi mengenai catatan tahunan, ini sebenarnya diharapkan akan menjadi produk pertama dari formasi disabilitas yang akan dihasilkan dari kerja-kerja kita di akhir tahun nanti, 2021, untuk menghasilkan catatan tahunan ini. Nah tentu untuk menghasilkan data terkait catatan, terkait catatan tahunan apa, formasi disabilitas, ini kan nanti merupakan kerja kolaborasi dengan uh, keempat atau lima divisi yang ada di dalam formasi disabilitas. kan Jadi hasil nanti ketika sudah melakukan pemantauan di berbagai daerah, tentu nanti dari uh, tim kami, dari divisi kami, akan membantu untuk membuatkan bagaimana format pencatatannya, bagaimana kemudian itu bisa didokumentasikan dengan baik, sehingga nanti di uh, jelang, atau sebelum kita membuat catatan tahunan itu semuanya sudah bisa kita samarkan, sudah bisa kita analisa bersama. Jadi kami tugas kami dari divisi monitoring, evaluasi dan pembelajaran sebenarnya untuk membantu agar teman-teman bisa mendokumentasikan semua yang kita kerjakan, terdokumentasi yang terdokumentasi dengan baik dan kemudian nanti kami juga akan membantu untuk melakukan bagaimana melakukan analisis analisis dari analisa dari semua data-data tersebut dan nanti juga untuk terkait penulisannya ke dalam uh, laporan tersebut mungkin kira-kira jawaban uh, singkat aku seperti itu Mbak Rani ya makasih Mbak Lia baik Pak Ambro dan Mas Angga eh, mudah menambahkan barang ini oh, ya, silakan Bang Jona silakan Bang Oke okay. uh, ini ada keterkaitan dengan namanya komunikasi strategis uh, kita jangan terjebak kerja-kerja pemantauan tuh kayak kerja serius gitu langsung saya gini strategis itu berarti bicara strategi right for inclusion yang di-highlight oleh uh, kanda Angga Yanwar itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang kreatif yang inovatif ya walaupun kata dia berkode H2R papa saya nggak tahu tuh nah tetapi uh, bagaimana tadi Pak Maman juga men-highlight itu bagaimana kita membangun komunikasi itu dengan kreatif dan inovatif tapi berbekal tools terusnya RI kita terusnya apalagi kapasiti kita terusnya apalagi data yang kita punya saya yakin ini pengalaman individu saja kalau kita bisa mengembangkan itu bersama percayalah apapun yang advokat yang teman-teman advokasikan bersama itu pasti berhasil hanya bicara waktu saja jadi kreativitas membangun komunikasi yang asertif dan persuasi itu sangat penting saya pikir itu tambahan dari saya sekaligus mengingatkan mbak Rani waktu kita untuk diskusi tinggal lima menit lagi mbak terima kasih terima kasih Bang Jona Mas Angga jadi tawaran untuk apa namanya pengajar informasi dalam acara Hoya ya Rio atau right for inclusion itu sudah diterima dah diterima ya dan pasti uh, informasi data yang nantinya akan dihimpun dari 50 kabupaten kota yang akan disinggahi oleh Mas Angga dan kawan-kawan itu nanti akan menjadi bagian dari data penting uh, untuk formasi disabilitas terakhir ini ya saya beri kesempatan kepada Ibu Margaretha Helena Silakan Ibu untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara singkat ya, ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Uh, pertama saya mau menyampaikan terima kasih karena saya boleh terlibat di forum ini dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas. Jadi zamanik uh, strategi at komunikasi itu penting dengan dan untuk dan pendekatan persuasif. Uh, saya mau sharing. Uh, Tadi dalam diskusi yang berkembang itu sudah sudah sangat bagus bahwa apa, kita membutuhkan tools untuk melakukan uji coba pemantauan HAM teman-teman difabel di daerah. Kebetulan kami di Forsa Dika saat ini sudah mengorganisir kurang lebih 25 kelompok difabel yang tersebar di desa dan kelurahan nah saat ini kan kami juga masih kebingungan kalau mau mengatakan hak-hak teman-teman difabel itu sudah terpenuhi atau belum karena kami tidak memiliki indikator nah melalui uh, tools pemantauan ini akan menjadi apa ya menjadi alat buat kami untuk melakukan advokasi di tingkat uh, daerah Uh, tadi sudah disinggung bahwa akan dilakukan uji coba di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat dan nama NTT sudah sempat disebutkan Saya dengan senang hati ke Menerima tawaran kalau diberi kesempatan kami siap untuk uh, menjadi apa Wilayah uh, Wilayah untuk uji coba tools ini uh, Yang berikut Eh uh, bicara soal desa inklus inklusif kami di NTT sudah mulai mewacanakan sejak Oktober 2020 yang lalu tetapi saat ini wacana itu didiamkan saja begitu saja belum mulai bergerak lagi jadi dengan dengan uh, adanya forum ini formasi ini saya pikir mungkin kami di NTT juga mulai mulai, mulai akan bergerak kembali untuk menuju uh, desa inklusi dengan menggunakan tools dari formasi itu saja dari ya. saya terima kasih terima kasih Ibu Margareta Helena uh, Bang Juna mohon maaf saya minta waktunya dua menit ya barangkali tadi uh, pertanyaan dari uh, apa pernyataan dari Ibu Margareta barangkali itu bukan pertanyaan tapi lebih kepada pernyataan yang menguatkan lakukan pemantauan di wilayah NTT. Tapi ini ada pertanyaan penting juga dari Ngawi eh, melalui chat. Jadi eh, dari Bapak Widi, eh, pertanyaannya adalah eh, saya punya hubungan ke organisasi dan komunitas disabilitas se Kabupaten Ngawi masih mendalami jarang aktivitas kegiatan selama pandemi COVID. Oke, okay. jadi selama pandemi COVID ini eh, kemudian eh, menjadi kendala ya untuk melakukan komunikasi dengan kawan-kawan jaringan di Ngawi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi uh, dengan webinar ataupun seminar khusus disabilitas termasuk mungkin kaitannya dengan uh, apa namanya kepentingan informasi untuk pemantauan hak-hak disabilitas ini melalui uh, online yang nantinya bisa menghimpun menjangkau kawan-kawan di Ngawi. Nah, barangkali ini uh, bagiannya Bang Jona dan uh, Pak Maman ini kaitannya dengan komunikasi strategis jarak jauh karena ini ada COVID, nah ini bagaimana ini strateginya? Monggo silakan. Ya, saya pikir uh, COVID ini kita jangan pandang sebagai aspek negatif saja, tetapi sebenarnya ini berkah juga buat kita. Kalau kita mau bertemu se Indonesia seperti saat ini, saya nggak bisa bayangin ketika sebelum COVID kita mesti ketemu offline, mesti pesan hotel dan seterusnya. Tetapi Puji Tuhan Alhamdulillah ternyata dengan pemanfaatan teknologi hal itu sangat dimungkinkan jadi teman-teman di Ngawi pun kalau memang membutuhkan fasilitasi dari formasi uh, teman siapa tadi namanya lupa saya kita siap memfasilitasi dalam konteks uh, bagaimana berbagi bagaimana sharing uh, tentang pemantauan dan seterusnya saya pikir itu memang menjadi satu kewajiban bagi dan tugas bagi formasi untuk uh, mencoba Uh, membuka ruang-ruang komunikasi termasuk dengan memanfaatkan uh, teknologi saya pikir itu Rani. ya Pak Maman ada tambahan ya, silakan Pak Maman ya uh, ya menambahin sedikit aja ya bagaimanapun kan apa justru situasi Mungkin sedikit melebar, tapi begini, justru pandemi ini ketahuan eh, betapa situasi khusus, kebutuhan khusus, eh, perlindungan lebih kepada teman-teman penyandang disabilitas atau teman-teman difabel di berbagai daerah itu tidak sejak awal itu terpikirkan masuk ke dalam skema-skema gitu, sehingga pemantauan-pemantauan yang kita lakukan ini. Uh, bukan hanya kita mengadaptasi untuk menjaga dari terpapar COVID, tapi juga situasi pandemi terpapar COVID ini seperti apa situasi teman-teman gitu. Saya pikir DRI ini memang apa ya tidak ada uh, ke, uh, apa ya secara spesifik mengadres situasi pandemi gitu ya, tetapi bahwa pemenuhan hak uh, perlindungan hak penghormatan hak dalam situasi pandemi ini penting. Jadi Ya, karena justru ini pertanyaan yang apa eh, sesuai dengan konteks kekinian. gitu, eh, Sehingga nanti bisa mewarnai eh, atau memperkaya laporan-laporan, temuan-temuan, misalnya teman-teman di Ngawi atau dimanapun, kawan-kawan mencoba eh, melakukan pemantauan dalam konteks eh, situasi pandemi seperti ini. Jadi, bukan hanya kita yang mengikuti adaptasi, tetapi apakah kebutuhan kita situasi kita itu juga terakomodir dalam situasi pandemi entah itu dalam konteks kebijakan untuk merespon covid kesehatan ekonomi dan sebagainya begitu Mbak Rani ya Tetap semangat baik. ya teman-teman baik -teman. terima kasih Pak Maman Bang Jona lalu eh, Mbak Ipung, Cak Wawa, Dayang Ishak dan Mbak Lia yang telah merespon beberapa pertanyaan, mohon maaf sekali Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian karena waktunya sangat terbatas, tapi karena Bapak Ibu dan kawan-kawan sudah tergabung di dalam WA grup Anggota Formasi, banyak hal yang nantinya bisa di-sharingkan melalui WA grup tersebut termasuk misalnya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu dan kawan-kawan bisa menyampaikan melalui WA grup tersebut selanjutnya kami sampaikan kami serahkan kepada Bang Jonah Damanik terima kasih dan selamat siang Terima kasih Mbak Rani atas panduan diskusi kita tentu juga nanti kita diskusi lanjut di grup ya kalau memang butuh diskusi khusus monggo diusulkan nanti uh, tim uh, kesekretar, kesekretar dan bisa uh, uh, formasi akan coba memfasilitasi bagaimana kita bisa bertemu mungkin secara virtual untuk diskusi-diskusi yang sifatnya spesifik dan teknis ya Terima kasih banyak eh uh, sebenarnya kita sedang berbicara apa sih ketika berbicara formasi disabilitas sebenarnya kita sedang berbicara tentang diri kita nothing about us without us